untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesler tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Alhamdulillah di hari weekend persahabat ya Masya Allah mendapatkan cindukan vitamin Alhamdulillah persahabat ya kita mendapatkan kabar spesial Dari Bunda Lesti hari ini weekend ya persahabat ya Berolahraga kuda Masya Allah luar biasa, terlihat dan terpantah Bunda El sedang olahraga berguda Kita makin bangga, makin keren terlihat Bunda Lesti, Masya Allah Kita lihat di kolom komentar, begitu banyak respon yang diberikan juga Diantaranya teriakun Mama Leslar mengatakan Masya Allah, berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan dalam Islam Selain memanah dan berenang Semangat ya, dek, dan sehat selalu Lesti Kejiora, amin Ada juga tanggapan dari Kak Rosa sekalian 24 lar. Wah, jadi rutin berkuda, bunda, Masya Allah Alhamdulillah, persahabat ya Bunda Lesti Kejiora, kembali rutinitas, persahabat Olahraga berkuda bersama Kak Marcin. Dan kita lihat juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Fahrid Mufamad Cetar mengatakan Hati-hati dek katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan dari Siti Liza Masya Allah katanya luar biasa Bunda Lesti emang selalu membuat kita kagum Dan selalu membuat kita bangga Apalagi kita lihat video Ini persahabat ya ada video Bunda Lesti Tentunya berolahraga kuda Alhamdulillah seneng banget ya Melihat idola kesayangan Bundanya Abang L memang luar biasa Kalau soal olahraga memang paling cepat banget bisanya Baru beberapa kali latihan saja Bunda Lesnya sudah bisa Olahraga berkuda ini keren banget Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Seneng lihat bundanya Abang Kalau soal olahraga paling cepat bisanya Tuh Masya Allah Makin bangga dengan sosok Lesti kejaran kita lihat juga di beberapa tanggapan. Di antaranya dari akun Hakaniati. Masya Allah, tabarakallah, baru yamin. Keren bunda les. Sehat selalu leslar family. Amin, Allahumma, amin. Ada juga persahabat tanggapan dari atar Mimi Handayani. Masya Allah, keren bunda. Sudah bisa aja berkudanya. Luar biasa. Semua kagum. Semua pastinya bangga dan happy banget. Melihat bundanya Al-Fatih. Baru saja belajar latihan. Sudah bisa olahraga berkuda luar biasa kita tinggal menunggu persahabat ya, abang sama papahnya yang belum muncul doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan hari ini dari Lesler Family kemudian juga persahabat kita simak nih ada video Bunda L, persahabat ya, yang menyapa salah satu fans juga Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya selalu mendapatkan kebahagiaan dari Bunda lesti maupun Papa B dan BBL, luar biasa kita bangga punya idola seperti Lesti maupun Rizky Bilar. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lestler selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat kita simak juga diunggahannya Kak Omar Jin. Kak Omar Jin juga dua jam yang lalu persahabat memposting foto sedang tentunya berolahraga kuda juga, Masya Allah.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 Bang terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.